Untuk mama tersayang Tak kumiliki sesuatu berharga Untuk mama tercinta senandung dari hatiku untuk mama hanya sebuah lagu sederhana lagu cintaku dapat selalu kuungkapkan kata cintaku untuk mama Namun dengarlah hatiku berkata, sungguh ku sayang padamu Sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk... you, Mama.